Akhirat Singh akan membebaskan Gangga dengan satu syarat. Aku musuh terbesar Akhirat, sejak Jagdis. Lupakan saja yang lain. Bawa saja aku padanya, Jagdis. Dia pasti akan senang. Dia akan melepaskan Gangga. Dia ingin Bu Anandi, Ibu, dan Bibi untuk mendatanginya tidak masalah, kami bertiga akan menemuinya Aku akan meminta ayah mertua untuk menahan kami dan melepaskan Bu Ganga. Telepon dokter Anan Sifam ini tidak bisa minum Dokter Anan tidak menjawab panggilan Sifam kita harus membawanya ke rumah sakit Iya pasti ada nomor ambulans di ponselnya Aku akan telepon dulu Tidak Sifam itu akan memakan banyak waktu Kita tidak bisa menunggu lagi Lalu bagaimana Tidak ada mobil dan supir Bagaimana membawanya ke sana Kita yang akan membawanya Ayo Nenek, Ayah, kau kenapa kau di sini? Aku sudah bebas kata adikmu sejak tadi. Aku tahu itu. Dia sudah ada di rumah. Tapi Pak, apa kau tidak ingin menangkap ayahku lagi? Punya informasi terbaru tentang keberadaan ayahmu? Aku tidak tahu pak, tapi ibuku dia tahu sesuatu Belum lama ini aku sempat dengar kalau ibuku bicara dengan ayahku pak Hari ini aku akan menyiapkan makanan favorit anakku akan buatkan makanan yang paling enak Itu pasti kundan kau Engkau... kalian kembali kemari sekarang apa lagi tangkap dia kenapa kenapa kau menangkapku katakan padaku jangan paksa aku lepaskan aku lepaskan dengarkan aku kau harus ikut bersama kami jadi diam dan ikut saja aku tidak akan pergi kemanapun sampai anakku kembali ayo bawa dia cepat apa ini uh, Kamli Kamli polisi menangkapmu dia lepas, lepas lepaskan aku Kamli, lihat di luar. Polisi, dia menangkap ibumu. Ayo, Kamli, cepat bantu ibumu. Ayo. Kau sedih. Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Ayo, hentikan. Aku bilang Ayo, lepaskan. Jalan. Jalan. Kenapa aku ditangkap? Lepaskan. Lepaskan Ayo. aku. Apa salahku? Masuk, bu. Maafkan aku, Bung. Kalau hari ini aku tidak menjadi putri yang baik, aku berharap kalau kau tahu perbedaan antara benar dan salah, lalu keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Ada apa Sifam? Dokter Anan belum menjawab panggilannya. Ayo lanjut. Tarik Sifam. Pak dokter. Bagaimana keadaan ibuku? Dia baik-baik saja. Operasinya berjalan lancar. Dia akan segera sadar. Oke, okay? jangan khawatir. Ayo. Banyak sekali panggilan dari Bu Karyani. Abi tunggu. Dokter Anang. Halo dokter Anan Nenek tiba-tiba saja jatuh sakit Tidak ada seorang pun di rumah Jadi aku dan Abi membawanya ke rumah sakit Palang jemput kami sifatnya dokter Apa? Kenapa nak Kalau begitu baiklah Teruslah berjalan, jangan berhenti Setiap detik itu sangat berharga Aku akan segera ke sana uh, uh, Abi tadi itu dokter Anan Dia dalam perjalanan Ayo Ayo Ibu, di mana makanannya? Aku sangat lapar. Apa kau lapar? Minta saja pada Kamli, dia akan memberikannya. Apa aku bicara padamu? Diam kau. Ibu, ibu. Tapi polisi menangkap ibumu. Mereka membawanya pergi. Ngomong kosong apa yang kau bicarakan? Kamu mau pelajaran? Aku bersumpah demi Dewa. Aku tidak berbohong. Polisi menangkap ibumu. Polisi. Kau berkata benar? Hmm. Puskar berkata benar. Kau membantu suamimu meskipun tahu dia seorang penjahat. Kau tetap lakukan meski kami sudah peringatkan. Dimana dia? Aku tanya padamu. Aku tidak tahu, Pak. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Tidak tahu. Jadi kau tidak tahu? Tidak, Pak. Lalu dengan siapa kau bicara di telepon? Siapa? Uh, telepon siapa? Berbicara dengan siapapun juga Jangan bohong Pak, aku mengatakan yang sebenarnya Suamiku tidak pernah menelponku Percayalah padaku, Pak Aku mengatakan yang sebenarnya Pak, tolong Percayalah padaku, Pak Kau berbohong Karena putrimu mendengar Pertakapanmu dengan suamimu telepon. Apa? Jadi Kamli yang sudah memberitahumu? Pak, dia itu Dia itu pembohong, Pak Dia benar-benar hey, dilarang masuk tapi kenapa? Kenapa ibuku dibawa kemari? Dia tidak bersalah. Kau tidak bisa masuk ke dalam. Cepat keluar. Pak, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku melihat ibuku sekali saja. Dia tidak melakukan kesalahan, Pak. Ibu! Ibu! Hei, lepaskan! Kundan! Kundan! Ibu! Uh. Lepaskan aku, aku mohon Biarkan aku pergi, kundang Tolong, yeah. tolong, tolong, tolong. ibu Ibu, hei diam Ibuku tidak bersalah pak Dia tidak melakukan apapun Diam, kami membawanya untuk diinterrogasi Tunggu saja dia di rumah Atau kau juga mau ditangkap Karena telah mengganggu penyelidikan Kau bisa satu sel dengan ibumu Halo Aku mau bicara pada ayahku, ini Kundan Iya Dari Kundan Kundan Kundan, ada apa nak? Uh, ayah Jangan khawatir, aku akan melakukan sesuatu Iya, ayah apa-apa ini, Inspektur Apa aku tidak boleh bicara dengan temanku? Tolong kembalikan ponselku Ada apa lagi, nak? Aku bukan anakmu. Akhiran sih. Dimanapun kau pergi, tujuanmu adalah penjara. Kenapa kau membuang waktumu dan waktu kami? Dengar, keluar dari persembunyianmu dan serahkan dirimu sedepannya. Mungkin kami bisa meringankan hukumanmu. Katakan, gimana kau? Dasar inspektur Inspektif, ini lokasiku. Coba saja temukan aku. ponsel nah, aku butuh ponsel lain secepatnya nah, rupanya jak Tising bertindak so pintar ya. akan kuajari dia sekarang rupanya masih belum cerah juga bagus sih Fam, rumah sakit sudah dekat <tuh> ayo sedikit lagi <tuh> Mau di cepat Hati-hati Dokter Anan, nenek akan baik-baik saja kan Kalian berdua melakukan hal yang berani Ayo, ayo cepat Sayang, tidurlah Kau pasti lelah Ayo istirahat Lana Tidak Bu Aku tidak mengantuk Ya akhirnya Sing <tuh> Dengarkan anggota Dewan Kembalilah dari manapun kau berada sekarang Tunggu aku di Jai Tsar Aku akan kirim jenazah istrimu ke sana Akhirah Sing Apa yang kau katakan Aku di semua petunjukmu, kan? Lalu apa masalahnya? Ayolah, jangan berlaga sopintar Baiklah, kau telah menguji kesabaranku cukup jauh Pertama kau membuat anakku ditangkap Lalu istriku ditangkap Dengarkan aku, akhir asing ya, Kau, kau sudah salah Aku nah, tidak melakukan saja. Aku tidak mau dengar lagi Tidak ada waktu yang tersisa untuk diskusi Kembali ke jahitsar sekarang Dan mulailah mempersiapkan pemakaman istrimu Agilasi. Tolong aku mohon jangan Agilasi. Tolong jangan tutup teleponnya Aku akan telepon komisaris sekarang Jika istrimu ditahan dia akan segera dibebaskan Dia akan dibebaskan segera Jangan sakiti gangga ku mohon Halo Astaga Apa yang terjadi apa yang dia katakan Apa yang terjadi Beritahu aku dokter Jakdis. Halo Komisaris, ini, cek di sini. Ya, ada yang bisa saya bantu. Ada hal penting yang harus kubahas denganmu. Iya, Pak. Tolong. Baik, Komisaris. Terima kasih banyak. Baiklah, sampai nanti. Polisi menangkap ibu mertua. Tapi kenapa? Apa dia melakukan sesuatu yang salah seperti ayah mertua? Apakah itu alasannya? Ya, ini boleh. Dia pasti melakukan sesuatu yang salah. Ketika polisi menangkapnya